Dengan Bismillahirrahmanirrahim, mohon doanya semoga dapat sebagai amal ibadah. Mari kita mulai tutorial kali ini yaitu dengan ruang penyimpanan HP menjadi lebih kembali. kalau kita ketahui apabila HP kita ada perintah untuk update file kita, kemungkinan ruang penyimpanan dalam HP tidak muat. Maka nah, ada perintah untuk menghapus file yang ada Tentunya kita akan mengalami hubungan Bagaimana yang akan kita hapus Untuk itu hari ini kita sama-sama mempelajarinya Apabila di HP kita di penyimpanan internal ada tanda merah Ada tanda merah ini Penyimpanan internal merah Kemungkinan Uh, ruang penyimpanan kita sudah penuh makanya apabila ada perintah update pada aplikasi-aplikasi uh, kita dalam HP kita begitu kita update ada perintah untuk menghapus file yang ada karena tidak muat untuk itu tanda merah ini merupakan tanda kemungkinan file kita sudah penuh nah untuk itu dengan adanya tadi maka kita mau membuat kemungkinan penyimpanan kita yang penuh ini bisa kembali longgar kembali sehingga untuk aktif file bisa sehingga penyimpanan kita kembali berwarna belajar bersama berbagi ilmu dengan channel bambang suripno dengan sederhana semoga bermanfaat kita selalu beramal dalam memberikan tolabul ilmi tak lupa berikan subscribe, like, dan share -nya. terima kasih mari bersama-sama kita mulai untuk tutorialnya yaitu hp kita penuh aplikasi tentunya membuat ruang penyimpanan kita menjadi penuh namun semua aplikasi ini perlu adanya pengupditan makanya kita perlu membuat HP kita menjadi logat kembali tidak perlu menghapus file-file yang ada padahal biasanya kita menghapus file baik di gallery itu kita hapusi semuanya baik video maupun gambar-gambar uh, yang ada kita hapus masih saja ruang kita tidak muat nah, untuk itu caranya adalah kita buat pengaturan Kemudian kita cari penyimpanan, penyimpanan kita klik. Kemudian ah, penyimpanan internal yang sudah merah berarti sudah penuh, kita klik. Kemudian kita cari data dalam cache. Data dalam cache kita hapus. Yaitu menghapus data dalam cache untuk semua APL kita Oke. Okay sehingga memori sistem aplikasi gambar, video, audio maupun yang lainnya akan terhapus file-file yang tidak berguna atau sampah-sampah yang memenuhi aplikasi kita akan kita hapus sehingga membuat penyimpanan internal kita menjadi longgar kembali. Penyimpanan internal menjadi berwarna biru yang semula berwarna merah, berarti HP kita sudah siap untuk menimpa ataupun file yang ada. Demikian, mudah kembali ya, kita mudah sekali kita dalam membuat ruang internal dalam HP kita menjadi donger. Terima kasih dengan setianya bersama saya, Bambang Suryono.